Bursa transfer Liga Inggris, capai kesepakatan pribadi Lisandro Martinez, OTW ke MU. Bek tengah Ajax, Lisandro Martinez tak lama lagi akan bergabung dengan Manchester United atau MU. Rumor ketertarikan MU muncul karena kehadiran Hamilton Hack yang menangani bek tengah itu musim lalu. Pada Rabu, 13 Juli 2022, eksekutif MU berada di Amsterdam untuk bertemu dengan Ajax dan berusaha untuk menyegel kesepakatan Lisandro Martinez. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, M.U. dan back asal Argentina itu telah mencapai kesepakatan secara pribadi. M.U. mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro pekan lalu, tetapi ditolak. Namun, negosiasi terus berlanjut, Ajax sekarang terbuka untuk menjual sang bek. Fabrizio Romano lalu mengabarkan negosiasi M.U. dan Ajax berjalan lancar. Di Sandro Martinez ke Manchester United sudah dekat. Misi dewan di Amsterdam yang diungkapkan kemarin berjalan sukses, tulisnya di Twitter. MU akan melakukan pembicaraan terakhir pada Jumat, 15 Juli 2022. Dan United berharap untuk menyegel kesepakatan dalam 24 hingga 48 jam. Lanjutnya, pembicaraan ke tahap akhir negosiasi langsung besok baru. Persyaratan pribadi 100% disetujui, tulisnya. Dan hak diakini tertarik dengan Martinez yang mampu bermain sebagai bek kiri dan gelandang tengah. Dia tergoda untuk pindah ke Liga Inggris musim panas ini meskipun dia bahagia di klubnya saat ini. Ikut tampil saat MU lumat Liverpool dalam uji coba. Zidane Iqbal, terima kasih Eric Ten Hag. Manchester United mencatat kemenangan krusial dalam sebuah laga pramusim 2022-2023. Tim Setan Merah menang telak 4-0 atas Liverpool di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand selasa 12 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool yang diasuh jargon Klopp memilih memainkan perpaduan pemain muda dan senior di awal laga. Namun, Manchester United yang tampil dengan susunan pemain terbaiknya, lebih mampu memanfaatkan kesempatan mencetak gol dengan baik. Empat gol yang bersarang ke gawang Liverpool masing-masing dicetak oleh Jadon Sancho menit ke-12, Fred menit ke-30, Anthony Martial menit ke-33, dan ditutup oleh gol Facundo Ballistri 76. Di muda Manchester United, Zidane Iqbal merasa gembira diberi kepercayaan turun di pramusim Manchester United melawan Liverpool. Ia menilai, ini pengalaman yang luar biasa untuk perjalanan karirnya. MU memainkan banyak pemain muda menghadapi Liverpool, khususnya pada babak kedua. Salah satu pemain yang dipercaya turun di laga ini adalah Zidane Iqbal. Iqbal merasa bersyukur diberi kesempatan untuk unjuk gigi di laga ini. Saya benar-benar antusias dengan pertandingan ini, ujar Iqbal kepada MU TV. Iqbal merasa beruntung diberi kesempatan oleh Erik Ten Hag bermain melawan Liverpool, apalagi tim yang ia hadapi pada saat itu adalah tim utama Liverpool. Jadi, ia benar-benar girang diberi kesempatan oleh sang manajer untuk menunjukkan kemampuannya di laga ini. Bisa bermain melawan tim kuat Liverpool dan juga bisa meraih kemenangan merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun, saya berterima kasih kepada manajer yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, ujarnya. Bangganya Wonderkid MU ini bisa jebol gawang Liverpool. Fakunda Pellistri saat ini sedang bahagia. Winger muda Manchester United itu sangat girang bisa menjebol gawang Liverpool baru-baru ini. Eric Ten Hag membawa total 31 pemain untuk mengikuti pramusim Manchester United kali ini. Nama Fakunda Pellistri masuk dalam 31 pemain yang dibawa Ten Hag. Pada laga melawan Liverpool kemarin, Ten Hag memainkan Pellistri sejak awal babak kedua. Sang winger tampil cukup apik di mana ia berhasil mencetak satu gol di laga ini. Pellistri bahagia bisa menjadi bagian dari laga ini. Kemenangan ini adalah awal yang bagus bagi kami, buka balistrik kepada MUTV. Balistri mengaku senang dan bangga bisa turun di laga ini, ia juga semakin bangga karena bisa menjumol gawang Liverpool. Kami bermain dengan luar biasa bagus melawan tim yang sangat sulit. Saya rasa kami bermain dengan baik di laga ini. Saya juga sangat gembira bisa mencetak gol dan membawa tim ini meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi kami. Lelistri juga menegaskan bahwa timnya tidak akan besar kepala atas kemenangan besar itu. Ia menegaskan bahwa para pemain setan merah akan bekerja keras di sisa pramusim kali ini. Saya rasa meraih kemenangan di awal pramusim merupakan sesuatu yang bagus. Harus diingat bahwa kami memiliki pramusim yang panjang dan juga berat. Kami akan terus bekerja keras, kami senang dengan kemenangan ini dan kami akan mengupayakan agar kami bisa meraih kemenangan di setiap laga. Ujarnya Ogah pergi, Eric Bailey bertekad curi hati Bos Manchester United. Eric Bailey nampaknya mantap tidak akan pergi dari Manchester United di musim panas ini. Sang bek bertekad untuk merebut kembali posisi bek tim utama Manchester United di musim depan. Sejak musim lalu Bailey digosipkan tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan sang bek tidak mendapatkan banyak jam bermain di skuad setan merah. Beredar kabar bahwa Bailey akan cabut di musim panas ini. Ia ingin mencari klub yang bisa memberikannya jam bermain yang reguler. Dilansir di Athletic, Bailey tidak mau pergi dari MU. Ia ingin berjuang untuk memperebutkan satu tempat di skuad MU. Menurut laporan tersebut, Bailey sudah memantapkan hati untuk bertahan di Manchester United pada musim panas ini. Ia merasa performanya di sesi latihan MU berjalan dengan baik. Ia juga menunjukkan performa yang apik saat melawan Liverpool. Jadi ia menilai ia punya modal yang bagus untuk merebut hati Ten Hag selama pramusim kali ini. Laporan itu mengklaim bahwa Everton Ten Hag tidak keberatan untuk memberikan kesempatan bagi Bailey untuk membuktikan kemampuannya. Sang manajer cukup terkesan dengan performa sang Bank saat melawan Liverpool. Namun ia tidak mau langsung memberikan jaminan kepada sang Beck. Ia ingin menguji Bailey sepanjang pramusim ini. Jika Bailey tampil dengan konsisten, maka ia siap memberikan ruang kepada sang bek.